Jumpa lagi bersama saya Doni. apa kabar semuanya? Semoga saya menjumpai semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat selalu Dan jangan lupa ya untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, dan juga pakai masker Dan di rumpur Rampai kali ini, saya akan mengajak semuanya kita jalan-jalan online ke Kota Larantuka, Flores Timur Kita mengunjungi salah satu tempat pemainan air panas Oka yang ada di Flores Timur Nah, di pemainan air panas ini tidak hanya pemainan air panasnya, tapi juga ada lepo-lepo dan juga uh, di sepanjang hutan bakau itu juga ada jembatan dan juga pastinya sangat keren ya. Nah, seperti apa pemainan air panas OKA ini? Ini dia videonya. Bulan Juni 2019 lalu, kami berkesempatan berkunjung ke kota Larantuka, Flores Timur dan sebelum pulang kembali ke Maumere kami mampir ke Pemandian air panas Oka ini Jadi video ini diambil jauh sebelum Covid-19 Pemandian air panas Oka adalah salah satu destinasi wisata di Kabupaten Flores Timur terletak di Mokantorak, Larantuka jarak menuju lokasi sekitar 10 km dari kota Larantuka Pemainan air panas OKA ini telah menjadi destinasi wisata favorit masyarakat Kota Larantuka, Flores Timur. Untuk masuk ke lokasi pemandian Arpanas ini, dikenakan tarif yang murah dan terjangkau. Di dalam pemandian Arpanas panas OKA ini juga selain terdapat pemandian air panasnya, juga disediakan lepo, lepo dan jembatan kayu di sepanjang hutan bakau sampai ke tepi pantai. Nah, jika ingin melihat semua lokasi pemainan air panas yang ada, ada menara pantaunya juga, sehingga bisa berfoto sambil menikmati pemandangan hutan bakau yang terampar luas. Nah, bagi yang mau kesini, jangan lupa untuk mampir dan menikmati pemainan air panas oka dan mengabadikan momen-momen di tempat-tempat yang bagus dan instagramable. tadi pemainan air panas Oka yang berada di kota Larantuka, Flores Timur nah semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk anda dan nanti kalau saya berkunjung ke Larantuka lagi, kita akan explore tempat-tempat yang tentunya instagramable ya, jadi jangan lupa juga untuk nonton rumpur hampe edisi-edisi yang lainnya ya kalau begitu, saya Doni pamit sampai jumpa <tuh>